Sini, itu untuk film Mat Kilau. Nggak ada, guys. Entah itu sudah dicabut atau gimana, saya kurang tahu. Mungkin uh, di kota-kota besar saja yang ada seperti itu. Nah, saya ingin menampilkan di sini guys. Ya, nah, ini kita akan mereksen sebuah video dari uh, Studio Kembara. Ya, tapi sebelumnya kita akan melihat jadwal-jadwal bioskop yang ada di Solo, guys. Nah, ini adalah Solo Square. Solo Square ini tempat dekat dengan rumah saya. Ya, cuman 5 menit sampai 10 menit sampai seperti itu dan kosong guys. Tidak ada film Mat Kilau di sini. Selanjutnya yaitu di Solo Paragon. Ya ini juga termasuk dekat daripada rumah saya. Dan di sini juga tidak ada film Mat Kilau. Dan ini juga di The Parks, Park Mall. Ini 30 menitan kalau kita jalan ke sana. Di sini juga tidak ada Mat Kilau. Dan terakhir ada Transmart Solo ya Ini juga uh, tempat ya uh, bioskop seperti itu guys Dan juga tidak ada Entah kenapa saya kurang tahu juga ya untuk informasinya seperti itu guys jadi ya saya pengen tau lah setidaknya kita melihat dulu bagaimana istilahnya antusias daripada masyarakat Indonesia ketika menonton film Mat Kilau di Jakarta. So jom kita tengok videonya. Let's go. Oke okay, studio kembara jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Guys. Kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tanggerang, Banten. Oke. Okay. Wow so Oh senang banget sih bisa nonton nih eh. guys ya rame juga ya kalau kita lihat di Jakarta ini rame banget guys yang nonton ya Masya Allah ya Wow Oh wow. ini aktor semuanya saya bangga Nonton film-film seperti ini, film-film tentang perjuangan. Saya pun sampai, sampai apa ya? Sampai wow. haru rasanya nonton film ini. Memang sangat menyenangkan untuk melihat bahwa bangsa kita, bangsa Melayu, bangsa Malaysia, bahasa Indonesia pernah berjuang melawan penjajahan, dan saya haru menontonnya. Wow, keren banget ya! Jadi, istilahnya kita memang agak gimana ya, guys? Ya, bangga terharu. Istilahnya, ketika kita menonton sejarah yang mana Indonesia dan Malaysia pada zaman dulu kala itu bersatu berjuang melawan melawan penjajah seperti itu guys juta wow mantap Woo. ya Allah seronok lah guys Masya Allah Kang Yayan, Kang Yayan. Oh. Oh. Wow. Sampai gitu ya. Oh, guys, sampai ditutup matanya. Ya Allah. Kenapa mbak gitu Kenapa gitu Saking takutnya ini guys Oh, wow. Ekspresi mereka guys Menunjukkan bahwasannya masuk Mereka tuh masuk ke dalam uh, Apa namanya perwayangan Ataupun penampilan yang ada di bioskop itu Dengan film Mat kilau ya Wow Oke okay. Oh sampai ada yang menangis juga ya guys ya Allahu Akbar sampai ada yang takut juga Oh my god Oh guys aktornya juga nangis guys Oh my god Okay, Kalau dari aku sih ceritanya sangat unik ya karena di Indonesia menurutku sangat jarang banget cerita histori kayak gini. Jadi jangan lupa oh, saksikan film Mat Kilau karena ceritanya pun sangat best. Jadi untuk kalian harus wajib nonton film ini. Kalau menurut aku sih aku lebih dari fightingnya keren banget. Dan aku oh. suka banget sama historinya karena benar-benar sedih banget. Dan aku nonton Mat Kilau itu kayak ngerasain perjuangannya untuk melawan penjajahan itu uh. ternyata sekeras itu. Satu sampai sepuluh, sepuluh dong pastinya. Aku satu sampai sepuluh, sepuluh plus-plus. Buat saya, saya kasih empat setengah ya. Supaya ada film-film kayak begini selanjutnya. Kalau lima nanti berhenti bikin film seperti ini. Jangan lupa saksikan film. -film. Betul, nah, film. betul, Tanggal 31 Agustus. Hanya di CTV. Wow. Setelah kita menonton uh, reaksi daripada orang-orang ya ketika di... Bioskop menonton film Mat Kilau, saya boleh menyimpulkan bahwasannya memang sangat-sangat bagus sekali film ini, guys. Tapi sayangnya, di tempat saya, di kota saya, tidak ada film itu, guys. Padahal ini uh, CGV ya, sesuai yang ada di Jakarta seperti itu, yaitu di Transmart. Nah, di sini nggak ada, guys, Mat Kilau-nya gitu. Oke, okay, nggak ngerti dicabut atau gimana? Apa memang belum ada gitu seperti itu, guys. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak ya. Pokoknya nanti kalau ada langsung nonton, guys. Ya, pokoknya ya udah mau gimana lagi ya kan. Memang. Tidak semuanya ada gitu guys ya hanya di beberapa tempat ataupun kota-kota besar saja mungkin seperti itu uh, yang ditekankan kayak di Jakarta karena banyak juga istilahnya orang-orang Melayu di sana seperti itu guys sehingga antusiasnya juga besar di sana seperti itu. Sedangkan kalau di Solo gitu kan nggak ngerti juga film itu akan uh, banyak ditonton atau gimana gitu. Oke okay guys terima kasih datang ngeliat video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah like, share, komen dan subscribe-nya, saya pamit untuk diri apabila ada salah kata, mohon dimaafkan jangan lupa untuk senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak berzikir karena kenapa di akhir zaman ini kita perlu dan penting agar kita supaya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyayangi kita, seperti itu, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh